terbaru terupdate dan terhangat seputar les menemani santai pagi kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi terbaru menarik terupdate seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama persahabat kita lihat aja ada unggahan spesial dari akun Instagram Leslar saja di sini mengunggah sebuah postingan IGsnya jadi awasi kejurna persahabat ya ketika di karantina hari pertama perhatikan tangan mereka yang selalu menggenggam persahabat ya menikmati quality time di kamar karantina persahabat ya mereka tentunya Sangat romantis dan sangat selalu harmonis Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia Untuk idola kesayangan kita Ada kalimat persahabat yang tentunya Luar biasa banget dalam postingan tersebut juga Bersatu karena cinta Berkah karena doa Semua terasa mudah karena telah tertulis Di lauhul ulmafud Nama mereka tertaut satu sama lain Sebagai jodoh yang ditakdirkan Tuhan Setelah sah keberkahan demi keberkahan mengalir begitu deras, doa-doa yang tertulis di media sosial itu ada hati yang mengetik dengan tulus, itulah mengapa Allah tujukan mereka yang hanya modus wow Luar biasa hati ya. Dan kita lihat juga ada kalimat kias yang luar biasa juga dituliskan dalam postingan tersebut. Mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah akan menjaga setiap langkah dari keburukan. Karena tidak ada kebaikan yang melalui jalan kebatilan. Ini luar biasa bagi persahabatnya, mudah-mudahan doa baik selalu dipanjatkan untuk rumah tangga idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga ada unggahan dari akun tabloid Nova Official. Persahabat diperhatikan di postingan ini, tabloid Nova Official mengunggah sebuah postingan kebaya nih yang dipakai oleh idola kita. Ide kebaya lamaran stylish dan manis ala artis muda Indonesia Wow, kebaya di Dalasika kejora ternyata Ini masuk juga bersahabat ya Dalam stylish artis muda Indonesia Luar biasa, mudah-mudahan saja Selalu menjadi inspirasi Untuk semua banyak orang bersahabat ya Terlihat di Dalas ini Saat memakai kebaya di acara lamaran Begitu indah, begitu cantik Luar biasa, sampai kakak dilar pun Terpesona saat melihat kecantikan dari Lesti Kejora Ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan sebelumnya dari Dede Lesti Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya dua hari yang lalu para sahabat yang postingan ini Momen ketika di Turki para sahabat ya Dan tentu kita lihat di sini banyak sekali komentar dan respon dari para sahabat Salah satunya ada Kak Wandahara ini sebagai stainless baju dari alastri kejar dan rizky bilar ketika berlibur ke negara Turki. Kak Wandahara mengatakan bagus banget. Next, pokoknya kakak harus ikut. Nyesel banget katanya tuh nggak ikut kamu kemarin diajak juga enggak katanya tuh ya luar biasa banget persahabat ya nyesel tuh nggak ikutan dan bareng Leslar persahabat ya memang luar biasa nih stainless dari Kak Wandahara mudah-mudahan selalu mensupport. Selalu mendukung Lesti maupun Rizky Bilar Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Kak Margin Persahabat yang mengatakan bagus banget Kata Kak Margin persahabat yang ya, luar biasa banget ya Dukungan banyak dari orang-orang baik Serta orang-orang hebat persahabat ya, Masya Allah Mudah-mudahan saja tentunya semuanya selalu diberikan keberkahan barakah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya robbal Alamin. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah postingan. Semalam di igasnya Dina kejarah Kejar persahabat ya Lesti dan Milad. Ini membahas ayam geprek persahabat ya. Lesti dikejara sampai ketawa persahabat ya, renyah banget ketawanya perhatikan dalam didengarkan ya. Antar jadi ayam geprek banget Masya Allah Luar biasa saat mendengar ketawa Deda Lesti Kejora Membuat kita semakin adem Bahagia persahabatnya <gifat> Perkara ayam geprek langsung viral Persahabatnya momen ini diunggah Oleh akun lesla _c. Ada kalimat caption juga Yang dituliskan dalam postingan tersebut Mereka bahas apa sih Perkara ayam geprek mimin gak paham Katanya tuh persahabatnya Perhatikan di kolom komentar Ya, nih dari Agung instagram alofi underscore 24 mengatakan kok gua mikir keras ya ayam geprek badan gede tolong jelaskan semoga dedek ngasih pencerahan apa maksudnya alamat kagak bisa tidur nih <gif> mana otak gua lagi dicuci katanya tuh masya Allah banget ya <gif> memang idola kita beda banget selalu saja membuat kita ketawa bahagia dan selalu membuat kita penasaran dan kita lihat juga persahabatnya. ya di sini uh, masih diunggahan IGSnya jadi Alastik Kejora Ternyata semalam persahabat ya banyak sekali warga Konoha ini mengira Rizky Bilar itu lesti Kejora persahabat ya di IGS Dede Alastik Kejora Dan kita lihat diunggah oleh akun Lesti Bilar Gallery Underscore Itu menuliskan sebuah kalimat caption Siapa yang pertama kali lihat story dedek kirain itu dedek katanya itu apa Cuma mimin doang dan kita lihat di beberapa komentar Banyak tanggapan yang sama persahabatnya Dan kita lihat dari akun EkaYustina97 Iya min, dikira dedek Ternyata itu bangbi mirip banget Katanya tuh masya Allah banget ya <gay> Banyak yang ketipu juga persahabat ya Ternyata di sudah lasik itu adalah kakak Pilar. Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Siti Nur ini 782 mengatakan, aku juga meme, terus aku perhatiin kok ada kumis tipisnya, eh ternyata itu kakak Bilar, wow <gifat> Bilar kalau gitu mirip dedek, keren itu dedek katanya, masya Allah banget ya Mereka memang definisi jodoh banget, Alhamdulillah mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar Ini selalu diberikan kebahagiaan dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Ke kabar berikutnya para sahabat, kita lihat juga semalam Lesi dan Bilar mengunggah sebuah vlog di channel youtube Youtubenya Kakak Bilar Yaduh karantina Di hari-hari yang selalu mereka tentunya bersahabat menghabiskan waktu berdua Kita mendaftar info juga karantina dari mereka Leslar tim keluarga itu 5-6 harian dia ya. Dan kita lihat di postingan ini Masya Allah Menghabiskan waktu berdua di kamar karantina Lesia bila bilar selalu tampil romantis dan selalu tampil harmonis. Dan kita lihat juga persahabat ya di sini kita lihat tuh, ternyata kakak bilar ketika lagi makan tuh persahabat ya Lendotan kepada Lesi Kejora ya. tuh kita lihat aja ya persahabat ya tuh perhatikan gerak gerik kakak bilar <tuh> yang selalu saja ingin memeluk, yang selalu aja ingin unyil unyil pipinya dari Lesi Leslie tuh. Masya Allah, kakak bilar. ...selalu saja membuat kita baper persahabatnya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga. Idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga persahabat, ya kita lihat ini ada pesan penting dari kakak Bilar... ...soal tentunya orang-orang yang selalu menyebar fitnah. Persahabatnya dengarkan ini pesan yang sangat penting banget dari seorang Rizky Bilar. Ngelaksin untuk kalian. Jangan dihirauin. gimana aja sahabatbat ya untuk orang-orang yang menyebar fitnah kita dihimbau untuk didiamin saja jangan tentunya diambil persahabat ya jangan diambil ke hati jangan tentunya percaya secara 100% langsung kepada orang-orang yang selalu menyebar fitnah karena mereka tidak tahu kebenarannya langsung persahabat ya dan kita lihat persahabat di sini ada sebuah komentar juga yang diberikan dari para sahabat Leslar. Ya, ini salah satunya dari akun Instagram Achad underscore mengatakan, yang sabar ya papa El Mama Bunda El tetap positif thinking dan tetap fokus ke keluarga dan karir kalian. Bahagia selalu buat kalian berdua. Semoga Allah selalu melindungi kalian berdua. Tetap langgan sampai waktu pisahkan. Masya Allah banyak ya. Tentunya mudah-mudahan saja kita selalu doakan, selalu dukung, selalu support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Pilar. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Harti 16 mengatakan, saya mah nggak pernah digubris, ah yang terpenting inilah kita aja. Tuh, ini luar biasa banget ya. Dan kita lihat juga ke unggah berikutnya, perhatikan. Di sini Dedak si Kejora dan Rizky Pilar akan menjadi bintang tamu di acara Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 persahabatnya yang akan hadir tanggal 17 November 2021 di Indosiar. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa dicatat tanggal, hari dan jamnya bersahabatnya tepatnya hari Rabu, 17 November 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Bintang tamunya adalah Leslar, Rizky Bilar, Lesti Pijora.